assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat subscriber dimana bayi ayana kita kali ini sedang berada di jalan rengas dengklok kabupaten karawang tepatnya di pasar rengas dengklok kabupaten karawang kami memutuskan belanja untuk mendapatkan segala jenis barang dan sejenis belanjaan bahan pokok seperti ayam daging lenca dan terong, timun, cabai, bawang, beras, kelapa, kelapa parut, kelapa santen, sampai bubuk ragi nang kami beli di sini. Tenang mama, bapak videoin semuanya biar pemirsa tahu bagaimana sederhananya dan ramainya pasar tengah stempel Karawang.